serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini vitamin bahagia pun akhirnya kita dapatkan juga nih persahabat ya BBL muncul di hadapan kita semua nih persahabat ya Masya Allah lagi digendong oleh Mama Gigi Selalu saja menjadi pusat perhatian banyak orang ya, Bang Fatih Dan kali ini memang luar biasa banget Password Abang Ganteng Ini selalu sama Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun Ini tetap sama persahabat ya Passwordnya adalah Abang Ganteng Wow, cute banget ya Bang eh, Luar biasa Mudah-mudahan semakin banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Les Larsik ya Ada kalimat caption yang dituliskan juga di postingan ini Password yang sama Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun Masya Allah Luar biasa banget nih idola kesayangan kita Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Dari akun Mama Eda 1998 mengatakan Masya Allah kalau pengen lihat abang senyum salting juga lupa passwordnya tuh persahabat ya jangan lupa passwordnya Abang ganteng bila mana kalian pengen banget ya Abang L tersenyum dan salting ingat saja passwordnya Abang L ganteng Wow luar biasa dan kita lihat juga persahabat ya ke komentar selanjutnya dari akun Instagram hakaniati mengatakan Masya Allah Abang udah hafal banget sama passwordnya Iya dong, kan abang ganteng <laughs> Ini sih cute banget ya Dan kita lihat juga ke kabar terbaru selanjutnya Kita mendapatkan kabar bahwa bahwa Bilar ini sedang syuting di acara Talsik persahabat ya Ini diinfokan dari unggahnya Bang Boril Bismillah, semoga lancar selalu hari ini Amin Itulah kalimat yang diposting oleh Bang Boril dan momen ini pun di-repost kembali oleh akun Sabadotik Anusko Leslar. Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Semangat dan sehat selalu kakak, lagi syuting jadi bintang tamu toxic. Itu persahabat ya. Hari ini Bapak Bilar lagi syuting jadi bintang tamu toxic di acaranya Dodit persahabat ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya diberikan kesuksesan Amin ya robbal alamin kita lihat juga bersahabat di kalimat komentar banyak tanggapan dan respon yang positif ya diberikan dari akun Mama Eva 77 mengatakan Bismillah Semoga papanya Muhammad Leslar tambah sukses dan tambah berkah Amin doakan selalu yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga bersahabat ada tanggapan lain diberikan dari akun Nori.anja.9 On oh, shooting talk so, Jam berapa tayangnya ya? Katanya tuh ada yang bertanya nih Ada juga jawaban dari Suriati 7878 19.30 Kalau nggak salah tuh untuk jam tayangnya Persahabat ya di TransTV Tayang Pukul 19.30 kalau nggak salah, dan kita lihat juga persahabat ya, ini tanggapan dari akun sahabat sekolah sekolahnya Di situ mengatakan jam 20.30, tuh tepatnya persahabat ya Jam 20.30, jam setengah sembilan malam untuk tayang acara Talsik Kita doakan saja mudah-mudahan, idola kesengan kita selalu lancar, selalu sehat Apapun yang dilakukan, diberikan kemudahan